Ketika pertama ku jumpa denganmu Bukankah pernah ku tanyakan padamu Kasih Tidak kecewakan kau pada diriku Takkan menyesalkan kau hidup dan pertama bagiku pernah satu hati mengisi hidupku dulu kini semua kau katakan padaku jangan ada dusta di, di antara kita kasih begini adanya Kuh hormati keputusanmu Apapun yang, yang akan kau katakan Terlaju kita jauh. Hmm. Langit buat CD ya, dan ya. Tuga menjadi yang sakinah Memang kau bukan yang pertama bagiku Iwan satu hati mengisi. Dulu Ini semua kau katakan Paraku Jangan Padamu, aku begini adanya Ku hormati keputusanmu Apapun yang akan kau datangkan Semu tak lanjut Kita janggu melangkah Kau katakan Semua terserah padamu Aku begini adanya Kuhormati keputusanmu Apapun yang akan kau katakan Sebelum yang terlaju, Kita jauh Sanya. Ketika pertama ku jumpa denganmu Bukankah pernah ku Tanyakan padamu kasih, takkan kecewakan kau pada diriku, tak akan kau hidup denganku kasih. Engkau bukan yang pertama bagiku Pernah satu hati mengisi hidupku dulu Kini semua kau katakan padaku Jangan ada dusta di Dia. begini adanya Ku hormati keputusanmu Apapun yang akan kau katakan Terlaju kita jauh hal buat ya dan pasangan ya juga menjadi keluarga yang sakitnya mama dah warahmatullah. Memang kau bukan yang pertama bagiku, Iwan Fals pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Terakhir semua.